sebaliknya waspadai jika harga CAD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.27578 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.28381 sekian analisa forex untuk tanggal 8 Desember tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi 081212